tepe kobongan jog ketuk ah, iya eh tp5 loh tp5 loh ini ketua, ketua, jok tp5 tp5 ini iyo, aku, ayo kamu ya? Kita ya?